dan eh, perawatan yang paling baik itu sebetulnya memang di rumah Pak Gun hmm. kembali bersama-sama dengan keluarga, lingkungan ya kalau, kalau di Indonesia memang tidak ada eh, fase ini ya fase antara ke rumah sakit dan ke masyarakat sebetulnya gejala dari gangguan jiwa itu suatu mekanisme pertahanan diri pasien jadi sepertinya pasien itu, pasien gangguan jiwa itu paling nyaman itu ya kalau ada dengan halusinasinya itu. Karena itu memang satu eh, apa kondisi, mekanisme pertahanan jiwa agar dia itu merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH Tuan Rumah dari Podcast Jarak Jauh, obrolan orang-orang kesehatan. Oke, okay, kita segera temui narasumber kita kali ini. Oke, okay. narasumber kita kali ini adalah Dr. Tantri, dokter spesialis kesehatan jiwa. Uh, terima kasih sekali, Bu Tantri, sudah berkenan untuk ngobrol dalam podcast Jarak Jauh ini. Uh, saya kira kita akan bisa apa, banyak memberi informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa atau viewersnya ini. Uh, ini Bu, saat ini kan biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sangat terbatas sehingga perawatan di rumah sakit itu tidak bisa maksimal karena kan tidak lucu kalau rumah sakit harus tekor begitu. Nah, apakah saran dari Ibu atau Tips? Untuk merawat saudara yang tinggal serupa dengan kita, nah, misalnya kalau dia tidak mau minum obat dan lain-lain. Silahkan. Bu. Ya, terima kasih Pak Gunawan Setiadi. Ini sebelumnya terima kasih sekali <gupi> diberi kesempatan untuk eh, apa menghadiri podcastnya <gupi> Pak Gunawan. Saya, saya iya. yang terima kasih. Iya <laughs> Pak Gun, meskipun saya sudah pensiun Tidak mengikuti lagi Apa, aturan-aturan Kebijakan yang ada di rumah sakit Juga kebijakan dari BPJS Tetapi kelihatannya memang seperti itu Pada saat terakhir saya Masih dinas itu juga sudah mulai Dikurangi-dikurangi, tadinya kan enggak ada, ada batasnya itu BPJS ya, itu Iya, iya ber, namanya berbulan-bulan ya tetap dibiayai Tapi akhirnya Eh, apa disempurnakan, disempurnakan dikurangi, dikurangi sebulan dan dua minggu dan mungkin sekarang tinggal satu minggu eh, dan memang sebetulnya perawatan di rumah sakit jiwa itu kan eh, merawat fase akut pasien ya, ya. fase akut itu tidak hanya yang pertama kali ya, ya. jadi akut ya, ya. sudah kroni sering mengalami eksakserbasi akut, nah itu yang perlu dirawat di rumah sakit terutama yang membahayakan lingkungan dan membahayakan diri sendiri membahayakan diri sendiri itu melukai diri sendiri ancaman bunuh diri eh, apa percobaan bunuh diri dan sebagainya melukai orang lain juga kalau dia eh, pasien paranoid misalnya tiba-tiba menyerang dan sebagainya karena merasa seperti dimusuhi dan sebagainya karena ada waham dan alusinasinya itu memang perlu dirawat dan sebetulnya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 itu kalau saya pernah lihat yang di, di di Jepang seperti itu misalnya itu dilatih dulu pasien itu. bagian dari rumah sakit itu ada bagian dimana semi semi semi rumah ya jadi dia tinggal di dalam satu rumah kecil gitu yang lengkap dengan dapur kamar mandi kemudian dia berlatih untuk mandiri kemudian nanti baru dipulangkan tapi di Indonesia kayaknya belum ada yang seperti itu jadi langsung masyarakat nah biasanya sebetulnya kalau pasien uh, pulang dari rumah sakit dia obatnya terus itu sebagian besar itu uh, apa namanya dia sudah bisa uh, apa merasakan efek dari obat itu, meskipun sebetulnya gejala dari gangguan jiwa itu suatu mekanisme pertahanan diri pasien jadi sebenarnya pasien itu, pasien gangguan jiwa itu paling nyaman itu ya kalau ada dengan halusinasinya itu, karena itu memang satu eh, apa kondisi mekanisme pertahanan jiwa agar dia itu merasa nyaman, artinya kalau dia merasa takut takutnya yang menjadi hilang, karena rasa takut itu diproyeksikan keluar seakan-akan orang di luar itu mengancam dirinya sehingga dia kan, ya enggak apa-apa saya takut kalau memang ada yang ngancam padahal sebetulnya enggak ada, itu paling nyaman nah kalau dia diobati <tuh> kemudian dia diobati, sebetulnya guna rasa takut itu justru muncul lagi kemudian kalau dia mendapatkan uh, jadi tidak hanya obat saja kemudian intervensi psikologiknya juga sudah makin ke sini itu makin makin baik ya sehingga dia mempunyai kesadaran seharusnya di rumah dia kalau tidak sampai putus obat itu kesadaran untuk minum obat itu eh, biasanya baik kemudian nanti kontrol sebulan sekali biasanya kemudian diberi obat sebulan sekali Nah tetapi memang ada kasus-kasus tertentu yang biasanya pada paranoid itu pada paranoid itu karena dia obat diberi obat pun dia akan curiga bahwa itu akan meracuni dan sebagainya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini biasanya memang uh, saya juga punya pasien yang sampai sekarang masih sering datang ke rumah. Dia sulit minum obat sehingga saya resepkan uh, obat tetes yang dimasukkan ke mata-mata minuman itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau sehingga dan larut, tidak tidak mengendap gitu, enggak. Jadi uh, larutan ya, solusinya, jadi larutan. Nah itu bisa memang. Tidak sepengetahuan pasiennya, dan kemudian nanti kalau dia kondisinya sudah lebih baik, sudah apa namanya fase-fase dia curiganya, wahamnya berkurang, dia kemudian eh, mau eh, menyadari eh, perlu minum obat itu. Jadi biasanya obat diberikan. Tuh. Kalau uh, BPJS menanggung obat yang tetes itu enggak, Bu? Duh. Mungkin, mungkin iya ya Kalau di obat tetes itu ada, ada yang lumayan murah Sebetulnya hanya sekitar 150 Ada yang mahal sekali Ada yang satu juta berapa gitu Nah kelihatannya seharusnya seharusnya ada ya Pak ya, ya, ya. Saya enggak anu Ya enggak ya, apa-apa <tuk> Mungkin nanti bisa di ya. yeah. jadi Jadi seperti itu Pak Pak Gunawan dan uh, memang sebetulnya idealnya pengobatan gangguan jiwa itu kan memang sebetulnya kalau obat-obatan itu kan simptomatisnya saja. Kalau causa dari gangguan jiwa sendiri itu kan sebetulnya psikobiopsikososial uh, ya. Jadi kalau kalau sakit TBC itu dengan apa namanya? anti TBC sudah selesai yeah. tetapi kalau obat-obat psikiatri itu sebetulnya kan kalau di TBC itu mungkin obat panasnya saja jadi obat untuk ini nah untuk sampai situ ya ini memang sulit sekali untuk bisa sampai sesudah kemudian sesudah obat bagaimana biar dia tidak kambuh lagi biar dia mempunyai ego yang kuat sehingga ada, kalau ada stres ada trauma tidak kambuh itu memang harus dikuatkan egonya dengan apa dengan psikoterapi nah itu sulitnya psikoterapi itu tidak semua psikiater eh, apa namanya berkesempatan baik mungkin waktunya yeah. ya karena lama kemudian berulang-ulang ketemu Kemudian dia akan sampai kepada masalah psikopatologi gangguan itu. Kok dia halusinasi itu sebetulnya apa di mana gitu? Ada trauma di mana? Ada masalah di mana? Nah itu yang memang eh, apa namanya untuk sampai ke situ memang tidak mudah itu, Pak Gun. Jadi yeah. ya. Uh, ini Bu. Kaitannya dengan BPJS juga ini. Karena ya. masyarakat kan memakai BPJS. BC, Apakah psikoterapi itu ditanggung BPJS? Psikoterapi kayaknya kayaknya belum ya. ya, ya. Uh, pernah Pak sebetulnya waktu masih askes. Hmm. Saya tuh prihatin sekali. Waktu itu saya awal-awal di RSJ itu, pemeriksaan psikologi itu murah sekali. 2.500 kalau nggak salah tarifnya itu. Murah sekali dibandingkan yang lain. sampai aduh lah. Kemudian suatu saat ada pasien anak-anak, eh, dia nggak mau sekolah, dia nggak mau sekolah, tiba-tiba nggak -tiba mau sekolah. Kemudian di apa, di assessment di psikologi, kemudian dengan eh, tentu saja dengan psikiater dan ketemu traumanya bahwa dia. Apa, kena marah gurunya susah, ketakutan sekali dan kemudian kita terapi dan kemudian mau sekolah lagi dan itu memerlukan uh, asesmen psiko, psikologi yang lumayan panjang gitu. dan itu biayanya murah sekali dan kemudian satu kesempatan uh, ada pertemuan di di kementerian uh, saya ingat betul itu yang menghadiri bukan, bukan uh, yang menghadiri Sekjen, Sekjen Dekpes. waktu itu Dokter Bedah lupa saya <laughs> asma Dan saya menyampaikan itu saya bandingkan karena kebetulan beliau Dokter Bedah. Saya bandingkan kasus-kasus eh, ini saya prihatin sekali dengan apa namanya tarif-tarif untuk psikologi psikiatri itu sangat rendah sekali. Saya bandingkan dengan waktu itu karena beliau Dokter Bedah. Teman saya ada yang lipom. Lipom di punggung. Lipom di punggung itu enggak apakan -apa. enggak kan, kan teman saya itu diuyak ya temannya. Kamu tuh ada lipomnya sini tak ambillah sura popong. Ternyata tidak diambil itu tidak apa-apa. Padahal kalau diambil lipom itu termasuk operasi ringan kalau enggak salah waktu itu 300 ribu. Saya bandingkan Pak, lipom itu enggak diambil enggak apa-apa tarifnya ribu. Anak ini kalau dia tidak di terapi, dia tidak sekolah masa depannya yang saya bandingkan dengan kasus anak-anak tadi itu. Karena ya, itu ya. examen Itu tidak sekolah masa depannya sudah hilang. Tapi tarifnya 2500 Pak. Yang itu Rp300.000. di ini sampai beliau keluar dari ruangan sesudah itu saya di, diajak betul sekali, Bu. Itu, apa namanya, nanti kita perbaiki Dan waktu itu kemudian dinaik-naikkan gitu. apa Tarif dari, uh, dari psikologi itu. Kemudian uh, sampai pada psikoterapi akhirnya pertemuan dengan askes. Saya juga ingat betul itu. Saya sampaikan psikoterapi itu enggak ada tarifnya. Dan memang pembuktiannya sulit. Gitu. Terus uh, apa namanya? Ngomong-ngomong gitu sampai yang dari askes, "Bu, kalau gitu Ibu rencanakan aja. Kemudian nanti langsung Anu ininya apa namanya rancangannya ke saya, nggak usah lewat mana-mana, udah langsung ke saya nanti saya perbaiki. Dan waktu itu kemudian sempat tinggi sekali, satu sesi itu bisa tergantung dari saya ini kan apa namanya e, psikoterapi yang sederhana, kemudian yang canggih dan sebagainya itu sampai ada yang satu sesi itu 300 ribu waktu itu tinggi sekali. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya memang pencatatannya ini yang sulit. Ya kadang-kadang uh, sudah menulis ini, melakukan ini, ini, ini, gitu Tapi kan juga hasilnya, karena itu kan lama Kemudian kok kayaknya sekarang ini di BPJS itu mungkin belum ada lagi Atau misalnya ada juga, saya belum belum pernah melihat itu seperti apa di psikoterapi Jadi memang sulit Pak Gun Karena uh, harus berulang-ulang, lama dan hasilnya tidak bisa diukur langsung Kalau misalnya uh, online itu kan bisa langsung diubah Nah, silakan Bu terus-terus. Jadi jadi seperti itu Pak Gun kira-kira sekarang kayaknya juga uh, karena teman-teman sering pada ini psikoterapi nggak dianu kalau di grup BI itu mungkin di BPJS juga belum misalnya ada belum detail gitu. Oke, okay. uh, nah itu kalau kan ada akut eksaserbasi itu ya Bu ya. Jadi kambuh kalau sudah pernah sakit kemudian kambuh. Ya. Apakah ada tanda-tanda awal kalau mau kambuh gitu supaya jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan? Iya. Uh, biasanya kalau sudah terjadi perubahan perilaku ya kalau kita uh, apa namanya? mengawasi, mengobservasi gitu udah mulai ada perubahan perilaku itu kemungkinan dan kambuh itu biasanya yang paling sering itu karena berhenti obat biasanya itu entah itu uh, obatnya disembunyikan atau memang keluarganya yang terlambat atau apa kemudian yang kedua ya karena kita belum tahu faktor apa yang mendasari sehingga sebetulnya ada ada trauma tapi tidak disadari tahu-tahu dia kambuh karena ini Pak Gunsap uh, saya pernah ini apa Seorang guru besar mengatakan bahwa isi dunia itu bukan barang-barang sebetulnya, tetapi meaning, meaning, meaning dari barang-barang itu. Artinya, ya, ya, ya. saya melihat kursi yang sama dilihat dengan orang lain akan berbeda. Mungkin saya melihat ya kursi pada itu enggak apa-apa, tetapi orang lain mungkin, oh, saya dulu di kursi itu minum eh, apa namanya, minum candu, misalnya, sehingga dia lihat kursi itu aja sudah mengingatkan dan dia kemudian mencari candu yang membuat e, apa mengingatkan kejadian dimana dia menggunakan itu gitu, crafting, kemudian mencari obat itu gitu, jadi e, dunia ini sebetulnya tidak penuh dengan barang-barang tapi penuh dengan makna gitu sehingga dan itu kadang-kadang tidak dipahami, sehingga tiba-tiba seseorang kambuh mengalami sesuatu yang menimbulkan trauma dan tidak ada yang tahu apalagi pasien itu sendiri ya tidak tahu jadi sehingga yang yang kita ketahui apanya ya tanda-tandanya itu tadi perubahan dan gangguan jiwa itu kan gejalanya berupa perubahan perilaku perubahan cara berpikir, cara merasakan dan bertingkah laku jadi kognitif, afektif dan psikomotor tiga itu. Jadi jiwa itu sebetulnya kan tiga itu, Pak Gun. Ya, ya. Jiwa itu apa sih kalau saya tanya ke mahasiswa kedokteran itu, wah dengan dia apa mendefinisikan macam-macam. Udah nggak usah yang macam-macam itu. Jiwa itu sebetulnya bagian fungsi dari otak apa? Kognitif, afektif, psikomotor. Dan nanti gejalanya juga seperti itu. Dan itu yang tampak oleh kita. Nah, itu nanti kalau ada perubahan itu kok tadinya biasanya ini kok mulai menjadi pendiam, mulai menjadi pendiam, ngalamun nah itu. kemungkinan atau sebaliknya menjadi rajin sekali, kurang tidur. Nah, sebelum kemudian ada gejala yang lebih berat kalau sudah ada perubahan kita perlu mencari apa ya? Apa obatnya kurang, apa obatnya telat dan sebagainya. Itu, Pak Gun. Yeah. Uh, so. salah satu sumber konfliknya itu juga karena apa, antara ekspektasi keluarga dengan yang bersangkutan itu, Bu. Jadi kan kalau saya amati itu ada beberapa gejala dari pendidikan gangguan jiwa yang jadi pendiam, tidak mau kerja, dan lain-lain. Nah, itu kan bisa jadi sumber konflik itu, Bu, dengan orang tua yang mengharapkan dia mau nyapu atau mau apa itu. Bagaimana kira-kira, Bu, mengatasinya? Apakah ya. cukup dengan memberi pendidikan pada keluarga atau bagaimana itu? ya Ya, jadi jadi memang perlu dipahami dulu bahwa ini suatu gangguan bahwa apapun yang dilakukan yang ditampakkan oleh penderita itu adalah suatu gejala gangguan dan itu tidak bisa diberitahu, tidak bisa dinasehati, tidak bisa dimarahi karena dia sendiri juga tidak bisa tidak mengetahui dan eh, yang lebih ini lagi bahwa sebetulnya gejala gangguan jiwa itu adalah cerminan dari apa e, cerita ya. kalau misalnya diekstremkan itu cerita jiwa yang tidak terekspresikan karena kalau kita telusuri e, begitu banyaknya kasus-kasus yang sebetulnya dia tuh mengalami hal yang saya kira tadinya hanya ada dalam cerita dalam cerita, dalam novel, ternyata begitu banyak yang uh, bisa nyerempet-nyerempet, kita bisa sampai ke trauma-trauma masa lalunya, itu misalnya kekerasan dalam keluarga, kekerasan banyak sekali, dan hal-hal uh, yang di luar, ya, yang kita kira, apa namanya, itu hanya ada dalam cerita, itu ternyata pada pasien-pasien gangguan jiwa itu terjadi seperti itu, sehingga Uh, gejala yang ada itu memang seperti tadi tidak mau apa-apa tidak itu kan orang yang sudah sama sekali misalnya orang depresi itu kan sudah tidak ada harapan tidak ada keinginan untuk apapun ya sehingga ya sudah sudah apa namanya ngelokro dan sebagainya ya sehingga kalau kita mau diberitahu seperti apa mau dinasihati seperti apa ya sebelum gangguannya itu diobati ya memang Memang sulit, ya sehingga memang uh, pertama kali memang harus uh, obat dulu. Uh, uh, jadi memang harus obat dulu ya Pak. Obat itu harus masuk, kemudian tapi juga tidak semua gejala gangguan jiwa itu ada obatnya loh Pak Gun. Misalnya history konversi, mau diobati apa? Mohon-mohon uh, dijelaskan sedikit Bu, history konversi. Sama ya. konversi itu misalnya contohnya begini contoh ekstrim ya pernah ada uh, seorang anggota ABRI misalnya pada saat dia mendapat jadwal untuk uh, ditugaskan ke, apa, ke garis depan gitu ya ada konflik dan sebagainya dikirim gitu dia tiba-tiba lumpuh lumpuh dan tidak ada trauma, tidak tidak ada trauma fisik, tidak ada gangguan, lumpuh gitu. Kemudian sesudah pasukannya pergi, nggak di, dibawa ke rumah sakit juga nggak ditemukan apa-apa. Kemudian sesudah ini pergi, kemudian nggak dia apa-apa, kan sembuh sendiri. Nanti tiga bulan ada pergantian tugas, dia dapat surat perintah lagi, lumpuh lagi. Misalnya itu yang ekstrem ya. Itu mau diabati opa obat anti lumpuh wong dia tidak ada obat neurologi wong dia secara saraf normal. Jadi itu satu-satunya ya dengan psikoterapi. Enggak ada obat anti lumpuh seperti itu kan enggak ada. Kecemasannya juga tidak ada karena cemasnya sudah sudah dipindahkan ke kelumpuhannya itu. Dia udah enggak cemas lagi wong saya lumpuh kok. Lumpuh ya kan enggak jangan dikirim ke sana saya nggak bisa jalan kok mau dikirim ke sana gitu. Jadi itu contoh istri konversi. Jadi eh, apa namanya? gejala itu dipindah ke Eh, apa keluhan salah satunya ini ya ke itu apa namanya gangguan fisik yang tanpa disadari tentu saja ya Dia tidak tidak dibikin-bikin gitu muncul begitu saja, itu salah satunya eh, sangat menarik Bu Tantri eh, mungkin kita kembali sedikit ke eh, Bu Tantri bisa cerita tentang latar belakang keluarga latar belakang keluarga saya Ya, eh, saya itu berasal dari keluarga yang orang tua saya kedua-duanya guru sebetulnya ya guru, guru ibu guru SD, bapak guru SMP dan beliau itu juga menginginkan salah satu paling tidak putra putranya itu jadi guru jadi sebetulnya nggak ada keinginan beliau itu untuk eh, anaknya jadi dokter atau jadi apa cuma ah Suben so -so ono Eh, bahasa jawa ini besok mbak ada anak salah satu anak saya yang jadi guru gitu dan uh, ibu saya itu mengingat betul bahwa saya itu waktu kecil saya malah sebetulnya nggak begitu ingat kalau ditanya itu pengen jadi dokter main apa boneka bonekaan itu juga ininya uh, dokter gitu sampai kemudian pada waktu uh, lulus SMA memilih jurusan itu juga saya sebetulnya senang sekali kimia. Karena kimia itu saya senang, gurunya menyenangkan sekali. Saya itu nilai saya kimia tuh hampir sempurna semua gitu. Senang sekali dan saya menganggap itu hal yang uh, menyenangkan mudah gitu ya dengan valensi itu dianu, di anu nanti dijelaskan itu saya ngambil itu, tapi ibu saya bilang Kamu dulu dari kecil pengennya dokter kok Ya kamu waktu itu kan tiga pilihan ya Jadi saya ya, ya. memilihnya yang tadinya mau yang pilihan pertama itu Teknik kimia gitu nah, Kamu pilihan pertamanya ya yang dokter kedokteran, teknik kimia, kemudian teknologi pertanian Kemudian ternyata tiga-tiganya diterima Ya saya tetap memilih teknologi pertanian, ibu saya ini lagi pilihan pertamanya kedokteran kok milih <laughs> Saya akhirnya masuk apa milih kedokteran dan ya itu sampai, sampai sekarang akhirnya pilihan itu yang uh, yang saya pilih ya sesuai dengan itu ini, ibu saya. <laughs> ya itu kan berbakti sama orang tua itu. <laughs> Uh, kemudian mengapa Pak Ibu Bu dokter tantri memilih apa psikiatri? Apakah ada alasan yang memicu kejadian yang memicu begitu? Ya, yeah. uh, sebetulnya ini saya waktu kuliah itu saya juga tadinya enggak enggak begitu mikir waktu apa namanya? koskap apa uh, itu juga. Biasa-biasa saja tetapi justru waktu kuliah itu sebetulnya saya ada Prof Makmuri dan Profesor Suyono Itu yang uh, saya kok begitu terkesan dengan beliau berdua ini Yang satu Prof, Prof Suyono itu beliau serius tetapi humoris gitu Jadi ekspresinya itu tetap serius tapi yang di, disampaikan itu membuat ger gitu Nah itu uh, saya terkesan misalnya mungkin juga dulu kan bareng-bareng kuliah Atau Pak Gung ingat yeah, itu Prof Yono men menerangkan soal kenakalan remaja. E apa, penggunaan zat e ganja kalau nggak salah. Beliau mengatakan kalau sudah pakai ganja itu rasanya damai. Kemudian dia dengan intonasi yang lebih rendah ngomong tapi gersang gitu pelan gitu dah. Pada saat itu e apa namanya? lagu damai tapi gersang itu baru baru ngetop jadi sangat beliau ini sudah sepuh serius tetapi mengikuti uh, apa berita-berita aktual kondisi-kondisi aktual itu saja jadi kemudian juga waktu uh, waktu itu sudah mulai dokter Puskesmas. Kemudian beliau dengan uh, apa Sindiran-sindirannya itu nanti kamu di puskesmas itu ketemu dengan pejabat-pejabat dan sebagainya itu <laughs> apa dengan ini sindiran yang lucu-lucu gitu sehingga kita gitu, apa saya sangat terkesan gitu. kemudian dengan Prof Makmuri beliau ini juga bisa membawakan kemudian saya punya punya pemahaman bahwa ilmu psikiatri itu kok keren gitu loh meskipun yang lain itu menganggap lu kok, kok uh, waktu saya ambil psikiatri jurusam psikiatri itu ada salah satu teman dokter yang kebetulan waktu itu bolak-balik bareng dari Magelang gitu ya tanya Mbak dengan apa uh, bahasa yang mungkin hiperbol ya Mbak Tantri ini kan pinter sergap itu hiperbol ya untuk menyangatkan gitu bahwa stigma dari uh, psikiatri itu tapi kenapa kok milihnya psikiatri gitu saya juga hey, tapi dalam hati emang psikiatri itu Harusnya orang bodoh, ya karena dia kan, uh, saya mungkin di, ya, tidak pinter, tidak rajin, tetapi dia menghiperbolkan itu sehingga seakan-akan psikiatri itu satu hal yang ini. Kemudian uh, saya juga pernah, waktu masuk pertama kali di rumah sakit itu salah satu pegawai juga gitu, hiperbol lagi, dan itu juga saya anggap sebagai, untuk makin menginginkan bahwa psikiatri itu sesuatu hal yang tidak perlu di tidak suatu hal yang tidak penting gitu Dokter Tantri ini putri cantik tapi kok milihnya psikiatri Kenapa ke <laughs> dokter jiwa itu kan juga hiperbol juga saat, uh, Saya dalam hati juga lah nanti kalau nggak ada yang Masuk ke psikiatri nanti kalau saudara-saudara Apa namanya Anda sakit nanti siapa yang mengobati? Dan kemudian saya ngomongnya begini noh, Pak kalau kalau apa namanya satu hal yang orang pada tidak suka orang tidak mau itu harusnya justru mendapat eh, penghargaan yang lebih jadi misalnya orang nggak mau jadi psikiater harusnya dalam titik eh, dalam tanda petik ya apa namanya penghargaan kalau di sini penghargaan ya honorer gitu mestinya harusnya lebih tinggi seperti seperti kalau di di Indonesia memang psikiater ini tapi kalau di mungkin pak Pak Gun juga sering baca kalau di Amerika misalnya kan psikiater itu justru malahan yang lumayan tinggi dia profesi diantara spesialis spesialisasi kedokteran yang dianggap paling apa lebih tinggi gitu. Apa namanya? Dari segi apa secara kasarnya honorernya gitu, gitu gitu itu Pak Gem. Jadi uh, itu hal kemudian yang kedua juga ilmu psikiatri itu Seanggap tidak tidak begitu oh, apa, apa namanya? monoton gitu ya. Jadi karena satu kasus itu sama-sama si Sovereign tetapi masalahnya beda. Gejalanya memang yang dimunculkan sama si Sovereign tetapi kalau kita explore masalah-masalahnya itu satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda, hampir tidak ada yang sama traumanya. masalah lalu kalau teman-teman uh, kepingin, uh, apa namanya, uh, pendengar, ada yang ingin uh, mengetahui betapa gangguan jiwa, ge gejala gangguan jiwa parahnya, ke gejala gangguan jiwa kemudian. Sulitnya menangani dengan psikoterapi psikoanalisis mungkin bisa membaca buku Sibil dengan 16 kepribadian itu uh, uh, tulisannya gimana bu Sibil? Sibil S I B I L. Oke. Okay, okay. Ya. Sipil dengan 16 kepribadian itu menunjukkan bahwa pasien uh, ini multiple personality ya berarti ya itu ditangani oleh seorang psikoanalis Kemudian psikoanalis ini menceritakan ke pengarang itu kemudian dibikin uh, sebuah buku step-stepnya dia menterapi Itu ketemu ternyata pasien ini kenapa sampai <tuh> menjadi seorang dengan 16 kepribadian, 16 kepribadian itu artinya dia satu saat menjadi si E, dia menjadi, punya 16 nama, dia menamai sendiri, menamai sendiri dengan uh, tanda petik secara ankhnisis ya, karena dia tidak menyadari bahwa dia pribadinya pindah itu. 16 nama juga. Kenapa dia sampai <coughs> mempunyai 16 belas uh, kepribadian ini? Karena setiap kali mau mengekspresikan perasaannya, dia tuh tidak bisa. Mau menangis saja tidak bisa. Dia harus menjadi orang lain. Mau sedih tidak bisa. Mau gembira tidak bisa. Dan ternyata itu sudah dilakukan psikoanalisis. Si Bill ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh ibunya sendiri yang luar biasa. Di luar batas kemampuan seorang anak untuk menahan itu. Dan ternyata ibunya si Sofrenia. Jadi kenapa dia melakukan E, bisa melakukan hal itu kepada anaknya karena dia mengalami sisutrenia. Jadi, itu e, ini jadi e, so, pengalami... itu menarik sekali. Menarik sekali bu jawabannya makin jauh dari topiknya. itu. Menarik sekali, iya <laughs> ya. Jadi, e, itu saya e, ini apa memberi gambaran bahwa satu kasus itu masing-masing kausannya berbeda dosanya bisa sama-sama sama multiple personality, itu tapi mungkin juga kaosannya beda-beda itu tadi, jadi saya mungkin ada dosen-dosen dosen saya, saya menghormati semua dosen saya tetapi itu tadi eh, Prof. Makmuri dan Prof. Yono itu kayaknya yang membuat saya tertarik, tapi kemudian saya ini Pak Gunsu sudah dari puskesmas itu agak agak ini mau ke psikiatri jarang-jarang men men menjumpai waktu di puskesmas justru saya kalau ada pasien dengan sakit kulit itu dulu kan masih banyak skabies yang infeksi itu jadi itu kalau diobati itu hasilnya bagus sekali gitu loh cepet dan kontrol itu sudah bersih sudah ini sehingga saya tuh senang sekali ya saya tak ambil kulit aja ya tapi ternyata umur saya sudah kelebihan dari 35 udah lebih dari 35 waktu itu karena saya ber, berprinsip anak-anak saya sudah harus selesai ini dulu apa namanya pembentukan fungsi otaknya selesai dulu kan kalau nggak salah sampai tiga tahun ya jadi <gamanku> aman anak saya semua sudah selesai itu saya baru mau sekolah ternyata saya ke ini bahwa tidak bisa itu apa namanya kalau lebih dari 30-nya saya menghadap salah satu dosen TV itu nggak bisa udah lebih dari tiga puluh soal kita juga semuanya nggak bisa itu sehingga saya pulang itu udah ah ya sudah lupakan spesialisasi nah tapi secara tidak sengaja saya itu kan tinggal di belakang waktu itu puskesmasnya guru kita parasitologi oh iya iya. itu kan eh, suaminya kerjanya di pabrik kertas belakang ya eh, ketemu saya di jalan kemudian eh, bilang Dek, orang kepengen anu toh, jupuk spesialisasi gitu, nggak ingin ambil spesialisasi. Sebetulnya pengen gumut, saya pengen uh, masuk psikiatri tapi umur saya sudah lebih. Birotah oh, ya? saat waktu itu saya sudah tiga puluh enam, gitu. Orang papa, gue tak anu, saya tak bilang anu apa namanya. Waktu itu jadi kepala bagian iya bumut gitu beliau kan kalau ketemu saya kan dulu ampul diciumin gitu. terus eh dah kok sorenya hari berikutnya itu sudah rawak ke rumahnya kan tinggal di perumahan dinas jadi juga dekat dengan pabrik kertas itu Datang dek anu disuruh ngadep pak Pak rojo sesok gitu nah pada waktu itu saya mas diusulkan dari dinas kesehatan itu untuk waktu itu ada program pendidikan apa ya ke, ke, tentang kesehatan masyarakat itu lupa saya sudah dimasukkan ininya berkasnya kalau enggak salah untuk untuk apa ya tingkat S2 atau ya lupa saya dan saya datang ke sana terus waktu itu memang belum banyak peminatnya di itu residen tuh maksudnya 1212 oh, kamu pengen ini lah umurmu Iya ya umur saya sudah ini Yusra apa, apa nanti itu Minum vitamin B1 sama apa-apa Untuk memanuh fungsi otaknya Biar ini gitu Terus besok merubuh ya masuk masuk gitu saya, saya langsung minta izin kepala dinas itu terus di bagi liur ada apa kok tiba-tiba sekolah enggak racanatan itu. Saya udah disuruh masuk dulu itu ya, belum ada lolos putus segala terus ya wis enggak apa-apa. itu Jadi saya belum ada surat belum apa udah anu dulu. Nah, itu eh, kenapa saya juga ada kebetulannya ya tadinya sudah sudah ya sudahlah enggak usah spesialisasi gitu. Ternyata ternyata itu memang oh, keinginan saya yang pertama yang saya mau ingkar ke penyakit ya, apa namanya kulit itu ternyata nggak kesampian dan akhirnya saya ini ke psikiatri itu itu bagus ya. saya kira uh, ya ini mungkin perlu proses panjang bu ya memang psikiatri itu sangat menarik kalau bisa psikologi apa psikoterapi gitu ya. nah ini ini prosesnya tidak gampang ini saya kira ini terkait dengan bpjs itu kalau saya lihat cerita cerita dan lain lain memang psikiater di Amerika itu ya apa namanya rewardnya itu cukup ya. bagus lah ya dan itu kenapa di Indonesia tidak berkembang itu salah satunya ya karena sistem reward kita itu tidak betul itu iya <laughs> ini contoh yang lain misalnya ya bu ya Uh, dokter spesialis kandungan mm -hmm. hidup ya, hidupnya dari menolong persalinan normal. Yeah. Ya kan tidak tidak bagus itu seharusnya kan dokter ahli kandungan ya, nangani yang tangani kasus yang kasus-kasus sulit gitulah. Mm -hmm. Tapi karena sistem ribotnya itu tidak benar ya ya dia tidak ingin menangani yang sulit yang gampang-gampang mm -hmm. saja honornya sama gitu. Sama, betul, betul. Ya itu mm -hmm. jadi itu membuat apa namanya, uh, psikiatri kurang berkembang di Indonesia karena itu sistem rewardnya tidak benar juga. Ya. Uh, apakah Bu Dr. Tantri bisa cerita pengalaman yang mengesankan selama di pusus mas atau selama jadi residen? Iya, kalau sebetulnya kasus-kasus psikiatri itu kalau diceritakan ke orang yang tidak berkeluar di bidang psikiatri psikologi itu satu hal yang mungkin apa lucu dan sebagainya, tetapi untuk banyak menceritakan ke situ juga saya kuatirnya membuat stigma, itu seakan-akan orang gangguan jiwa itu eh, orang yang apa namanya, sudah manusianya hilang gitu ya kehilangan manusia makanya waktu itu saya juga ini apa, menyimpang sedikit juga pernah di apa, apa namanya di psikiatri itu mau akreditasi kemudian harus harus ada apa namanya apa ya namanya kuat uh, atau apa ya namanya nah, apa ya apa ya gitu yang harus kita tampilkan ini yang bombastis gitu loh yang menarik dah. ya ini ini aja eh, apa namanya memanusiakan manusia karena orang dengan gangguan jiwa itu kadang-kadang sifat manusianya sudah eh, seakan-akan sangat turun kadang-kadang seperti hilang ya misalnya dia sudah telanjang kemudian apa makan fesisnya sendiri, contoh yang yang parah itu, itu kan seakan-akan dia kan aspek manusianya itu seperti hilang, jadi saya kemudian mengustahkan ini memanusiakan manusia gitu dan dipakai sih akhirnya itu, memanusiakan manusia ya. jadi eh, itu, jadi sehingga eh, untuk hal-hal yang apa namanya, kasus-kasus yang kemungkinan nanti akan justru makin memperbesar stigma itu memang oleh teman-teman kita sering dihindari kan beberapa teman kan sering nulis juga di apa namanya di koran ya apa gitu tapi tetap aja bagaimana memilih poin-poin yang uh, bisa mengurangi stigma stigma gangguan jiwa stigma petugasnya juga kadang-kadang oh, dokter jiwa sih gitu. kan <laughs> uh, Cuma waktu residen Waktu menjadi psikiater Ini ada Pasien eh, Ini contoh saja Betapa Pasien ini eh, apa ya Bagi orang Bagi orang Normal itu mungkin satu hal yang aneh Sekali Waktu residen ada pasien eh, Wanita Yang paranoid dengan dia cemburu sekali dengan uh, suaminya. tadinya dia menceritakan perselingkuhan suaminya di ini, ini ini itu masih saya wah ini saya harus cross dengan keluarganya ini benar atau enggak tapi kemudian uh, tanpa itu dia kemudian cerita lagi bahwa itu loh dok apa namanya ini apa namanya pasien-pasien yang melahirkan di sini di rumah sakit waktu itu kan di situ itu kan semuanya yang menghamili suami saya kemudian kemudian dia kan dari kota X itu dan itu eh, apa namanya gadis-gadis yang apa hamil di luar nikah di kota X itu kami itu kan suami saya mengambil ya sesudah seperti itu saya Oh ini saya sudah nggak usah ketemu dengan keluarganya ya sudah ini udah ada waham curiga gitu seperti itu ya nah, itu jadi itu menunjukkan bahwa eh, apa satu Gejala dari gangguan jiwa itu kalau didengarkan oleh, didengarkan, dilihat oleh orang awam itu memang kadang-kadang ditertawakan, kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang membuat, misalnya pasien yang nggak mau jawab, diem saja, itu kan juga gejala sebetulnya, mutisme itu namanya, tetapi kalau yang tidak ini kan dimarahi, ditanya kok diam saja, dipukul, dan sebagainya, itu. Kemudian waktu di sudah menjadi dokter saya juga ada paranoid itu memang yang itu juga sulit diobati seperti tadi dikatakan karena dia juga curiga biasanya jadi dikasih obat dikasih apa, minum aja kadang-kadang dia bikin minum sendiri karena khawatir diracun sehingga untuk memberi obat tetes saja juga bukan hal yang gampang Pak Gun. Jadi karena dia kan bikin minuman sendiri, bikin makanan sendiri karena takut diracun itu. Ya itu ada Uh, istri seorang ini istri seorang angkatan dengan pangkat yang sangat tinggi cukup tinggi <laughs> cukup tinggi itu uh, cemburu sekali dan dia setiap kira-kira jam sepuluh jam sebelas itu sering sekali pulang untuk ngitari rumahnya apa namanya jangan-jangan ada laki-laki yang datang ke rumah ya, dan istrinya itu sudah bolak-balik disuruh uh, apa sumpah sumpah pocong dan tidak terjadi apa-apa tapi tetap aja dan saya dengar akhirnya bercerai tapi suaminya ini nggak terganggu apa namanya e, karirnya naik pangkat terus karena memang nggak ada masalah dengan kecerdasannya dengan ininya kecuali berkaitan dengan waham itu dan itu dibawa ke rumah saja juga dia akan merasa nggak karena dia yakin betul dengan ini karena dia waham dia yakin seperti itu Uh, yang sangat sulit karena kita dia dibawa ke rumah sakit nggak mau kalau dia diberi obat yang itu tadi uh, tetes itu dia juga khawatir diri di, kemudian bikin sendiri biasanya jadi memang itu sangat sulit sekali jadi ada kasus-kasus yang Gampang diobati seperti kasus yang apa di tempat-tempat lain juga seperti itu ini yang garain. kasus yang kasus sulit untuk ditangani. Kelihatannya sebenarnya apa banyak sekali kasus yang menarik ya Bu. Tapi hmm. mungkin perlu diceritakan dengan lebih benar gitu. Sekarang kan zaman video ya Bu ya. Mungkin Ibu hmm. harus banyak cerita itu untuk mengedukasi masyarakat itu dan kemudian diposting di YouTube atau apa segitu. Iya, <laughs> saya tuh eh, orangnya enggak telatenan, saya makanya apa namanya eh, kagum sama Pak Gun itu. Dengan telaten, rutin, apa namanya, tekun gitu ya. Saya tuh pegahan ya, <laughs> seperti itu sebetulnya juga bisa ya ditulis atau diapa, tetapi ya itu tadi, kalau tidak Uh, kalau tidak kemarin diminta Pak Gun, mungkin juga saya kasus-kasus itu kemarin sudah terlupakan itu. Saya inget-inget apa ya yang kira-kira meraih, dan satu-satu tuh -satu muncul. muncul ya. Tadinya sudah nggak kepikir itu pasien kasus-kasus seperti itu. Iya. Bu Dokter Tantri, uh, yeah. apa nasihat yang akan Ibu berikan kepada anak yang lulus SMA yang ingin masuk Fakultas Kedokteran? yang ingin masuk ke kota iya. <laughs> saya Mungkin mengatakan kalau kamu eh, pengen jadi orang kaya jangan jadi dokter, <laughs> karena karena memang betul. <laughs> Seperti anak saya dulu karena saya di puskesmas di ini juga dua-duanya kan nggak ada yang kepengen jadi dokter. Tapi mungkin juga bukan karena ini kalau ditanya ah bosen bau obat terus dia ya? katanya gitu. Tapi eh, memang betul untuk kalau pengen jadi kaya itu jadi pengusaha lah mungkin lebih. Tapi <laughs> pengen anak saya dulu yang besar itu pengennya jadi melihat. Orang-orang, kalau yang di di bank itu, dia pengen jadi bangkir. Makanya, ambil di ekonomi, dia sekarang juga tidak kerja di bank. Tapi dulu, ambilnya di ekonomi tetap, karena ininya, oh, apa namanya, bangkir gitu ya. Gitu. Jadi, saya memang, eh, apa namanya, kalau misalnya memang ada yang ini, jangan mengharapkan untuk menjadi kaya. Kalau pengen jadi kaya, jangan jadi. Eh, dokter dan kalau di Indonesia apalagi jangan jadi psikiater. <laughs> kalau di Indonesia kalau ambil spesialis juga mungkin jangan jadi psikiater ya yang mungkin yang yang lain karena masih eh, misalnya psikoterapi pun mungkin untuk eh, pasien yang di desa-desa kalau misalnya seperti di kota-kota besar sudah psikoterapi itu sudah eh, menjadi kebutuhan ya. Tapi kalau yang di ini nanti kan kesannya oh, omong aja kok suruh Bayar mahal gitu. Kalau suntik itu kan jelas ada yeah, yeah. Adinya disuntikkan. Itu ngomong aja kok Bayarannya mahal. Dan memang psikoterapi itu harusnya Bayarannya memang mahal. Karena dalam psikoterapi itu Sebetulnya kan pemilihan kata-kata ya Untuk menjadi pas. Sampai nanti seseorang itu menjadi Oh gitu. Untuk Sampai kepada uh, Apa namanya kesadaran bahwa oh ini saya misalnya seseorang yang obsesi kompulsif selalu nyuci tangan sampai eh, apa namanya tangannya lecet itu karena sedikit-sedikit cuci tangan itu itu eh, apa namanya pernah ada yang di ini dieksplorasi ya, di Mungkin psikoterapinya, psikodinamik atau psikoanalisis gitu sampai kepada bahwa dia Melakukan itu sebetulnya secara unconsious merupakan simbol dari Untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan Jadi dia kemudian nyuci bersih itu sebetulnya simbol dari untuk membersihkan ya. Tapi dia kan nggak tahu, tahunya dia sesudah di, uh, dilakukan itu psikoterapi, sampai pada tidak untuk menunjukkan Karena saya nggak tahu dia sampai seperti seperti itu kan nggak ngerti Apa namanya, kok dia dulu kenapa kan nggak tahu Tapi kita bimbing untuk sampai ke sana dan akhirnya sendiri yang akan uh, apa namanya menyimpulkan bahwa Oh dok, berarti saya yang nyuci tangan terus itu karena saya sebetulnya ingin nah, itu itu berarti sudah sampai pada awareness atau kesadaran dia Bahwa oh, psikopatologi gangguannya Berarti saya tidak perlu lagi nyuci tangan berulang-ulang oh, Saya itu ternyata bukan karena tangan saya kotor Tetapi saya secara apa, simbolis itu meng, menghilangkan berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa saya Padahal tidak dengan jalan itu mestinya gitu itu kalau, sangat, oh. kalau sudah ada insight gitu ya Pemahaman ya. gitu, kesadaran gitu, itu dia langsung sembuh atau masih masih ada perlu proses Bu? Perlu diinikan lagi, seperti apa namanya di maintenance gitu agar jangan sampai karena kadang-kadang nanti ada trauma sedikit gitu, jadi tetap aja masih di sini Tetapi itu yang paling penting seperti kalau orang menganggapnya itu satu titik balik atau apa ya. Jadi Uh, apa namanya kesadaran uh, sampai kepada insight makanya memang dinamakan seperti psiko, uh, psikoterapi yang psikoanalisis itu berorientasi insight sampai insightnya, karena psikoterapi itu ada tiga, Pak ada yang support saja, saat itu datang saat itu disupport, kemudian gejalanya berkurang, yang diberikan support kemudian yang uh, psikoedukasi di edukasi misalnya dengan terapi kognitif behavior terapi perilaku, mengubah perilaku tertentu agar tidak misalnya dengan reward dan punishment perilaku yang salah di punishment yang benar di reward akhirnya nanti akan melakukan yang eh, yang kita harapkan itu hanya mengubah perilaku itu saja, satu perilaku saja nah kalau kepribadian yang mengubah peribadian karena kepribadian itu kan kumpulan perilaku perilaku itu kan kalau tingkah laku itu kan yang saat ini dilakukan orang yang depresi itu ada tingkah lakunya berubah tadinya orangnya ceria gini-gini menjadi pendiam. Jadi saat itu saat dia mengalami gangguan itu tingkah laku. Tapi kalau perilaku itu tingkah laku yang sudah diulang-ulang, respon terhadap sesuatu itu yang oh kalau dia marah dia anu masuk ke kamar menyendiri. Kalau dia ini ini adalah kumpulan perilaku ada satu orang itu kepribadian. Ya, kalau apa namanya yang psikoterapi yang lebih makin canggih itu makin ke arah kepribadian, mengubah kepribadian dan berorientasi insight. Jadi nanti insight yang diperbaiki itu, Mbak. Jadi memang ada taraf-taraf uh, psikoterapi. Apakah Bu Tantri pernah punya kesempatan untuk melakukan psikoterapi begitu, Bu? Itu, psikoterapi itu saya yang sampai sekarang masih terus belajar psikoterapi Pak Gunus pun sudah pensiun dan guru saya itu Guru saya ini nanti kalau kira-kira apa namanya Mungkin mengganggu ya dipotong Guru saya psikoterapi sampai saat ini adalah Dokter Sylvia, istrinya Dokter Agung Ribowo Teman kita, ya, itu ya, ya. beliau itu sesudah yang dulu pakar psikoterapi itu Prof. Bahtiar Lubis, kemudian eh, kadernya itu Dokter Sylvia, kemudian dia sekarang ada lagi juniornya Dokter Petrin itu. Ya sudah Prof. Bahtiar Sido, eh, Dokter Sylvia ini kalau yang di UI, kalau yang di eh, Universitas Brawijoyo itu Dokter Limas Sutanto, adik kelas kita di. Ya, ya, ya, Saya ingat ya. ya. itu, itu beliau ke arah psikoanalisis. Kalau uh, dokter Petrin, dokter uh, Silvia itu lebih ke arah psikodinamik, psikoterapi. Dan itu saya merasa yang sulit sekali sampai sekarang itu saya berusaha untuk menerapkan itu, tetapi uh, tidak se apa namanya seperti beliau-beliau itu jadi kalau tidak selega artis eh, beliau jadi ya se semampu saya mungkin ya tidak karena memang perlu pelatihan yang banyak sekali dan kebetulan juga eh, mungkin dulu di eh, apa namanya dulu saya belajarnya mungkin saya sendiri yang kurang belajarnya tentang psikoterapi ya. Jadi sekarang itu ngoyak ya, sekarang berusaha ngoyak untuk itu dan memang <tuh> sulit sekali. Dan saya kan memang sesudah pensiun, enggak ke rumah sakit mana-mana tapi di rumah. Jadi saya berusaha untuk meskipun pasiennya sedikit, berusaha untuk <tuh> menerapkan itu yang sulit itu. Dulu-duluan dulu -duluan Pak Gun. Pasiennya dulu yang bosan apa? Saya yang bosan dulu kata. Memang itu harus berulang-ulang. E, pertemuannya harus e, frekuensinya tinggi, kemudian jangka waktunya juga panjang gitu. ini agak di andai sedikit bu, ya. ini bila bu dokter tantri bisa memutar waktu ya, dan hmm. ketemu dengan bu tantri muda yang masih berumur 18 tahun apa yang akan ibu tantri sampaikan kepada bu tantri muda itu Hmm. yaitu tadi ya mungkin berkaitan saya yang tidak tidak laten tidak tekun itu yang paling utama saya itu ini ya pak jangan menunda-nunda pekerjaan. <laughs> sering kerja, kalau tidak sampai mepet besok malam itu kadang-kadang belum di, dikerjakan. Nah, itu yang saya sering eh, lebih senang mengerjakan. Misalnya, kalau saya, saya senangnya ngurus tanaman, ya udah lebih ini ngurus tanamannya gitu. Yang itu kadang-kadang di apa nanti dulu, nanti dulu. Kalau belum kepepet, itu sering nak eh, kayaknya kok itu kok eh, apa namanya. Tidak menguntungkan gitu loh, jadi kalau misalnya saya bisa mengulang itu ya Sebetulnya jangan menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan itu harus selesai Kemudian sel selesai, kemudian ganti pekerjaan yang lain gitu ya Itu takut yeah. uh, Selain kedua orang Tua, siapakah yang orang yang sangat berperanan penting dalam kehidupan Bu Dr. Tantri Siapa ya? Kalo, kok tidak? Enggak ada yang dominan ya Pak Kun ya. selain orang tua saya tuh ya semua guru-guru saya, apa namanya guru SD sampai guru saya sekarang sesudah pensiun gitu, itu uh, saling melengkapi gitu rasanya kok nggak ada ya yang dominan, siapa yang paling berpengaruh itu, Pak Kun. Ya. Bagaimana cara Bu, Bu Dr. Tantri belajar psikoterapi sekarang ini, uh, metodenya bagaimana gitu? selain saya membaca lagi buku karena karena memang waktu di waktu di rumah sakit itu untuk melakukan itu hampir nggak nggak mungkin pasiennya itu sehari 100 120 2, 2, kamar periksa apa ya kadang-kadang juga gantian ada, ada yang harus rapat harus ini Sehingga kadang-kadang sehari itu sekian itu Psikoterapi apa yang mendengarkan keluhan saja? Tapi kan banyak yang kontrol ya. Jadi uh, cepat. Tapi psikoterapi hampir hampir tidak mungkin dilakukan. Karena saya juga sudah berulang kali berusaha untuk uh, mengusulkan pada saat waktu saya punya kesempatan untuk uh, apa namanya ikut membuat kebijaksanaan juga ya. Karena waktu itu jadi direktur pelayanan itu juga berusaha untuk um, satu tempat khusus untuk dilakukan psikoterapi tapi juga karena mungkin memang kemampuannya yang merasa tidak pada percaya diri gitu sehingga untuk melakukan janjian dengan satu pasien untuk besok itu ternyata juga tidak jalan jadi di, di rumah sakit pun juga apa namanya jarang sekali itu dilakukan ya psikoterapis batas mungkin sampai psikoterapi suportif saja Psikoterapi perilaku itu juga tidak step by step secara lekaatis, tapi juga hanya berupa apa namanya tidak kemudian rutin kontrol seminggu sekali, karena kan kontrolnya juga sebulan sekali. Jadi apa namanya banyak yang jauh rumahnya gitu, jadi hampir tidak bisa dilaksanakan. Kemudian, nah justru sudah pensiun ini saya buka-buka lagi apa namanya buku. Kemudian saya masuk ke seksi psikoterapi Pdskji juga sehingga kalau ada presentasi kasus beran-sekali saya ikut diundang jadi saya juga belajar dari situ, kasus-kasus dari situ saya belajar dari situ dan kemudian eh, saya cocokkan dengan yang saya lakukan dengan pasien-pasien ini dan itu memang sangat eh, udah <tuh, pokoknya <tuh, pokoknya mungkin ano ya, apa, eh, bakat juga jadi ini saya tuh ilmu saya psikoterapi itu sedikit sekali. Nanti kalau didengarkan pakar-pakarnya ini bisa diketawain ya nggak apa-apa ya. Oh, ilmunya segitu aja berani ngomong. <laughs> salah satu, salah satu apa namanya dalam proses psikoterapi itu nanti akan ketemu kansis pasien dan ankansius dokternya. Jadi dalam terutama dalam juga analisis ya. Dan ankansius itu antara lain di di apa namanya dikerjakan atau di apa ya yang yang bertanggung jawab melakukan itu otak kanan. Otak kanan itu jadi bukan yang matematis bukan yang baca yeah, tetapi yeah. yang seni yang itu toh, komunikasi. Yeah, yeah. Dan saya itu memang, oh saya memang salah satu ini bukan mencari kambing hitam ya. Jadi salah satu kenapa saya mungkin sulit sekali karena saya kayaknya lebih banyak itu menggunakan otak kiri, otak kanan itu seni itu apa apa saya nggak bisa. Saya suami saya suka main musik, anak-anak saya suka main musik karena mungkin dari yang satu itu suka main musik karena mungkin dari suami saya. Saya belajar musik ya sudah diuyak ya belajar tapi saya tuh belajar musik ngapal kayak Pak Guru jadi tangan di sini ini A B itu bukan merasakan dari suara kemudian saya otomatis kalau yang sudah ini kan Oh ini pindah ini jadi itu Oh ini Oh ini pindah apa dari apa namanya e, notnya itu oh ini saya harus pindah A pindah B Nah, itu kan sering telat juga sehingga anak saya di kamar itu beru beru <laughs> itu cumbang itu enggak <laughs> enggak cocok dan sebagainya karena memang ngapal kayak jadi sampai sekarang saya ya nggak bisa apa namanya itu jadi mungkin itu juga salah satu eh, karena teman-teman saya yang seperti eh, Dokter Sylvia, ya, itu dia juga psikoterapi ini dia bisa main piano itu, jadi saya juga mungkin memang ada korelasinya juga ya itu dari dari teori karena memang katanya otak kanan pasien sama otak kanan eh, apa namanya terapis itu suatu saat akan ketemu gitu ankhansis dan ankhansis dan itu yang akan membuat eh, keuntungan dari terapi itu. Ya, ya. Bing -bing ya, saya saya juga tidak bakat musik. <laughs> uh, ini kita berada andai lagi, Bu. Uh, bila ibu bisa, ini bila ini bisa terlaksana. Uh, mohon, ibu bisa sebutkan tiga nama orang terkenal, lah, tokoh gitu yang baik, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Di mana Bu Dokter Tantri ingin ngobrol, ingin diskusi atau ngobrol dengan orang tersebut? Ya, kalau orang tua jelas ya. ya Kaya -kaya. Yang lainnya lah, yang lainnya. <laughs> yang lainnya saya sepok ya. Kalau misalnya ini karena saya kagum dengan itu tadi orang yang bisa melakukan psikoterapi, saya kalau, tapi juga kalau ketemu terus harus ngobrol gitu ya itu pengen melihat sebetulnya Freud oh. karena Freud dulu melakukan psikoterapi psikoanalisis itu kan ada ini apa namanya dengan dia pasiennya duduk di depan dia duduk di kursi yang tidak apa namanya pasiennya tidak melihat e, terapisnya jadi duduk di sampingnya dan sebagainya Kok bisa, apa yang dilakukan gitu sampai, kemudian dia bisa sampai ke, ke apa namanya Bermacam-macam teori yang sampai sekarang masih relevan gitu Itu mungkin uh, <laughs> Kemudian siapa lagi ya Kalau ketemu terus harap ngopo gitu ya Saya sering uh, Baca, apa namanya, keteladanan Pak, Pak Hugeng gitu Pak kok kalau misalnya kemudian ketemu itu seperti apa sih apa namanya kehidupan beliau sehari-hari itu bisa uh, orang dengan pangkat tinggi uh, berpangkat tinggi, populer, terkenal itu kehidupannya ini, gitu. kemudian bagaimana dengan uh, me, apa ya istilah tak memanage, memanage istri dan putra putranya itu untuk bisa tetap uh, apa namanya hampir sederhana gitu ya gitu. dan siapa lagi ya kayaknya kayaknya ya itulah ditambah ya. dengan orang tua saya <laughs> kalau orang tua kenapa bu kenapa pingin ngobrol masih uh, masih sugeng atau Udah udah nggak sudah nggak ada kepingin karena e, orang tua saya, dua-duanya guru. Guru pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu e, mungkin baru belakangan, akhir-akhir aja agak. Ini ya. Dengan enam anak. Itu kalau sekarang saya mendengar itu Pak Abang minyak goreng naik, ini naik itu saya ingat uh, waktu saya masih kecil itu kalau ada barang-barang yang harganya naik itu saya merasa sedih dan orang tua orang tua saya gimana ya, pokoknya ada perasaan yang ini, jadi uh, apa namanya sedih gitu jadi kalau sekarang itu mesti ingat saya waktu masih kecil kalau ada harga naik itu saya mesti ikut merasakan ingat sekali uh, nah itu kalau misalnya sekarang eh, ada mungkin saya ya apa namanya biar beliau melihat saja <laughs> apa namanya eh, anak-anaknya sekarang gitu dan mungkin orang tua saya ya saya itu senang jalan-jalan waktu itu ada setiap libur mesti dia, dia jalan ini mobil gitu tidak kemana gitu saya kepengennya juga mengajak <laughs> Orang tua saya gitu kemana beliau kepengen lihat <laughs> itu apa namanya itu yang eh, ingin saya lakukan jadi sederhana sekali sebetulnya <laughs> ya uh, ini masih masih berada ada ibu uh, ya. bila bila butantri bisa meniru pak Habibie ya yang membuat hmm. film dengan Bu Ainun itu. Uh, kalau Bu Tantri ingin membuat film, kira-kira temanya tentang apa itu? Oh ya, ya ini mungkin berkaitan dengan karena saya, yaitu tadi kembali lagi melihat sudah ketemu dengan pasien-pasien saya itu bahwa trauma-trauma uh, masa lalu itu sangat berpengaruh dengan kondisi hampir semua ya kasus-kasus berat itu sebetulnya. Uh, ada trauma masa lalunya sehingga kalau misalnya itu tentang parenting ya, ya kalau misalnya ini tentang parenting tentang eh, ya bagaimana saya dulu saya dulu waktu anak-anak saya sampai usia berapa saya masih di puskesmas -bus kemudian saya psikiatri itu anak-anak saya sudah TK SD. Ya, jadi eh, mungkin pada waktu awal itu belum begitu ini ya jadi trial and error mungkin ya jadi kalau misalnya ada film itu apa yang saya lakukan kemudian bagaimana koreksinya gitu mungkin <laughs> agar, agar eh, apa namanya orang tua sekarang itu bisa memberi pola asuh, memberi parenting yang eh, kondusif untuk Kesehatan jiwa nantinya jadi jangan sampai uh, makin banyak saja, apa namanya, seperti misalnya ada klidih di mana hidup, ada uh, apa namanya, hal-hal ya, yang mungkin itu uh, salah satunya ada di uh, sebetulnya ada sesuatu ya di, di keluarganya gitu, jadi mungkin tak arah yang bersifat parenting gitu ya. Tak, tak. Ya, bagus sekali Bu, uh, ini semua orang nanti pasti meninggal ya Bu, kalau Bu Tantri meninggal ingin dikenang sebagai apa Bu? Allah. <laughs> sebagai apa ya saya, bukan, uh, kalau meninggal, kalau orang lain mungkin ya sudah nggak ini ya, kalau saya meninggal ya aku pengen di terkenang oleh anak-anak saya saja sebagai ibu yang betul-betul real ibu karena yang mendoakan <laughs> diharapkan dia bisa mendoakan jadi kalau orang lain mungkin eh, sebulan dua bulan habis eh, makam gitu nanti <laughs> mungkin tidak begitu karena tidak saya tidak mempunyai bukan orang yang apa yang populer atau apa gitu jadi, jadi enggak muluk-muluk saya cuma ingin dikenang sebagai ibu yang yang real ibu gitu yang patut untuk didoakan oleh anak-anak saya. Oke. Uh, apa yang orang-orang sering salah paham tentang Bu Dokter Tantri? enggak ngerti itu tapi tapi mungkin de, mungkin ya Pak Punya, mungkin mungkin saya sok dianggap sombong kali ya karena eh, saya tidak mudah untuk memulai apa namanya ngomong dulu gitu jadi mungkin orang ini kok diem aja nggak mau ini padahal sebetulnya kalau saya sudah sudah kenal sudah ini juga tapi kalau untuk memulai itu kadang-kadang justru saya sebetulnya merasa ada jangan-jangan seneng nggak ya saya saya ajak ngomong gitu tapi kadang-kadang ada yang ada yang sering ngomong gitu Oh ternyata yo dikira uh, gitu jadi mungkin uh, ada juga orang lain yang menganggap baik kok sombong gitu pada sebetulnya mau disombongkan apanya itu cuma karena tidak uh, apa namanya tidak tidak mungkin tidak ngajak ngomong duluan tidak menegur duluan gitu sering itu. <tuh> <tuh> <tuh> ya, ya. Uh, bila bu bila uang bukan masalah ya artinya faktor uang bukan faktor penghambat. Apa yang proyek atau kegiatan apa yang akan Bu Dokter Tantri ingin lakukan agar masyarakat bisa menjadi lebih baik atau orang-orang sekitar bisa menjadi lebih baik itu? Saya kira masih <coughs> masih berhubungan itu tadi untuk tapi dalam bentuk apa ya? Kan? agar orang tua ini bisa eh, apa namanya memberikan itu tadi bagaimana caranya, entah itu dalam satu penyuluhan, entah apa orang tua bisa memberi kondisi yang kondusif untuk kesehatan jiwa pada putra putrinya karena kadang-kadang, eh, karena memang kan nggak ada sekolah calon orang tua ya Pak Pun ya sehingga memang trial and error atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita kecuali yang orang-orang di tenaga kesehatan mungkin karena <tuh> sudah mendapat sedikit-sedikit ilmunya tentang perkembangan anak dan pertumbuhan anak sering eh, yang saya lihat anak-anak sekarang itu melarang anaknya tidak menggunakan HP misalnya tapi anaknya main-main kemudian dia sibuk dengan HP-nya lah sehingga kan dia nggak ngerti kalau anak-anak itu fase-fase, uh, ada fase-fase tertentu di mana dia ya meniru, menirukan menirukan ibunya pakai sepatu hak tinggi, menetasnya juga pakai tas dewasa. Demikian juga dengan HP, orang tuanya pakai HP tapi dia sudah dibiasakan main, uh, apa namanya misalnya main boneka-bonekaan main ini yang tidak megang HP tapi ibunya nungguinya sambil apa namanya sibuk dengan hp-nya kemudian saya kadang-kadang loh sudah baik-baik tidak membiasakan anaknya ini tapi kok di depan anaknya pakai itu jadi hal-hal seperti itu mungkin ya kalau menuntut anaknya seperti ini ya konsekuensinya salah satu dari banyak hal pak, pak Pak Gun yang uh, perlu di ini dalam pola asuh untuk ini agar dan juga tidak memberikan trauma-trauma tertentu mengecilkan misalnya selalu me, ini oh, salah terus misalnya kemudian dia nanti kepercayaan dirinya kurang seseorang itu pinternya seperti apa kalau kepercayaan dirinya kurang itu udah udah nggak punya apa-apa udah kasus-kasus yang pasien saya yang kepercayaan dirinya dia lulusan perguruan tinggi pintar, ini tapi kepercayaan dirinya nggak ada itu udah ya, hal-hal seperti itu juga. Tidak menjadi sombong tapi jangan kemudian ditekam terus salah terus misalnya sampai tidak punya kepercayaan diri atau kepercayaan dirinya Karena rindang Memang itu harus di apa namanya Mungkin diberi ini ya tapi nggak tahu dalam bentuk apa Pak Gun itu <laughs> Mungkin LSM-LSM seperti apa namanya eh, Sejawat kita Dokter Agustin ini mungkin akan lebih rampil itu membuat apa rumusan mungkin kalau untuk meningkatkan ini kesadaran ibu-ibu di bidang ini harus dalam bentuk apa, simulasi apa, atau modul apa gitu, tapi arah di situ eh, eh. Eh, apa tantangan terbesar yang butantri hadapi dalam hidup ini oh ya. tantangan rasanya saya kok nggak pernah ditaruh <tantang tantang tantang> apa-apa ya apa ya Pak Gun atau kegagalan saya... oh kegagalan kalau yang tantangan itu tadi saya tuh kayaknya hidup itu ngalir aja sampai uh, uh, kenaikan pangkat, kenaikan saya itu hampir nggak pernah ngurus itu Pak Gun kalau tidak doyak-oyak dari ini sehingga saya tuh selesai kalau yang lainnya mungkin sudah 4D 4E ya saya itu 4A Pak Gun oh. Ah, tapi karena memang terpotong uh, struktural ya, struktural saya tidak pernah kepingin jadi apa kepingin, tapi tahu-tahu tahu Dianu, dok ini dia nu berkas untuk apa, untuk pengusulan jadi, uh, apa namanya, uh, wakil direktur misalnya, anu gitu, tapi saya nggak, sehingga, apa namanya, ya itu tadi, atau mau dibilang orang yang tidak punya ambisi atau bagaimana gitu, sehingga ngalir aja sehingga kalau ditanya tantangan saya sepertinya tidak pernah tertantang kegagalan juga begitu ya rasanya semuanya itu malah eh, semuanya saya syukuri dan malah saya justru kok bisa sampai ke titik ini gitu ya saya nggak nggak menduga dengan kondisi orang tua saya seperti itu waktu itu ya dengan ini apa bisa masuk kedokteran yang Waktu itu di luar, itu kan suaranya. Oh, kalau masuk ke dokter, kamu mahal sekali, uang uang pangkalnya tinggi sekali, tapi ternyata bisa terlampaui. Dan kalau misalnya bisa bukan kegagalan sebetulnya, tetapi mungkin keinginan saya yang ini sebetulnya juga sederhana sekali. Yang orang lain dengan gampang bisa mencapai, tapi saya waktu anak-anak saya lulus dari perguruan tinggi itu, saya sebetulnya kepingin nyamuk kamu. Jangan ke susu kemana-mana, ambil S2 dulu paling tidak minimal lah, S2 aja gitu. Ah belum kepingin, bu nanti kalau udah kepingin. Tapi sampai sekarang ternyata nggak kepingin-kepingin. Jadi, itu jadi keinginan yang sudah ya sudah hampir terlupakan aja. Om saudari. Jadi itu sebetulnya keinginan yang sangat-sangat sederhana dan nggak ini. tetapi uh, ternyata juga tidak mudah juga. Tapi tidak saya anggap sebagai kegagalan, yang cuma keinginan yang enggak kesampaian saja gitu. Gitu Pak Gun. Iya, iya. Uh, ini <tuh> pertanyaan apa yang belum saya tanyakan ya kelewatan gitu, padahal sebenarnya Bu Dokter Tantri ingin ditanya tentang hal tersebut. Kayaknya sudah semua ya. Cuma saya mau menggaris bawah itu aja Pak Gun. Ya, silakan, Apakah... silakan. Misalnya ini nanti kan Viewernya tidak hanya dokter ya Ada uh, orang awam Bahwa satu lagi menggarisbawahi Bahwa karena saya berkecimpung Di kedokteran jiwa Sama itu tadi saya ralau sedikit uh, Pak Gunawan SPK menjadi uh, spesialis Kedokteran jiwa Bukan kesehatan jiwa oh. <laughs> Spesialis kedokteran jiwa Ya, ya, ya maaf, maaf. <laughs> Jadi Uh, saya ulangi yang tadi bahwa kadang-kadang orang itu menganggap yang namanya jiwa itu sesuatu yang abstrak, opo sih jiwa itu opo abstrak ya, nggak nggak kok isodjubati itu apa tau, terus kemudian nyamakan berarti dokter jiwa itu sama dengan dukun gitu dan sebagainya. Jadi uh, saya garis bawahi di sini bahwa yang namanya jiwa atau mental itu sebetulnya salah satu bagian dari fungsi otak. Kalau fungsi otak yang ranahnya dokter saraf, yang sering juga dikelirukan, kalau dokter saraf, dokter jiwa itu dokter saraf yang karena sakit saraf itu, loro saraf itu bukan saraf lumpuh dan sebagainya, tapi jiwa itu juga di mungkin di orang orang Jawa kan saraf gitu kan. Padahal sebetulnya kalau saraf yang neurologi itu kan fungsi otak juga tetapi kan yang motorik dan sensorik. Tapi kalau yang kalau jiwa itu sebetulnya kan fungsi otak yang kognitif, afektif dan psikomotor. Jiwa itu apa ya itu? Jadi bukan yang abstrak karena ada pusatnya di otak gitu. Pusat kognitif, afektif dan psikomotor. Lah kalau pasien ini terganggu, gangguannya ya di tiga ranah itu. Proses berpikirnya Merasakannya, makanya ada yang gembira sekali, gembira terus atau sedih terus, itu yang depresi atau yang manik gitu. Dan eh, psikomotor, psikomotor itu eh, tingkah laku atau eh, motorik yang dipengaruhi oleh psikologi, misalnya orang depresi. Motoriknya akan berubah, demikian juga yang manik, misalnya. Yang tadinya lemah gemulai, jadi wah, hiperaktif ke sana kemari, misalnya. Itu. Uh, gangguannya ke situ. Jadi uh, itu kemudian menggarisbawahi lagi juga bahwa gejala-gejala uh, dari gangguan jiwa itu adalah mekanisme pertahanan diri yang itu ankhansil munculnya itu. Jadi tidak disengaja untuk rungon runggonan untuk waham itu uh, apa namanya satu hal yang membuat ego seseorang itu tidak nyaman apakah itu takut sekali sedih sekali atau eh, apa takut sedih apa perasaan tidak nyaman khawatir dan sebagainya itu kan sebetulnya tidak dikehendaki sehingga itu dipindahkan eh, ke gejala lain atau ke tindakan lain atau direpresi Depresi itu seakan-akan sudah tidak pernah mengalami, yang kemudian nanti akan muncul secara ancansius. Sebagai contoh, muncul secara ancansius itu pada waktu kita tidur. Pada waktu kita tidur, itu represinya hilang, tak geli. Jadi, sesuatu yang sangat memalukan, misalnya seorang cewek kok menyenungi cowok duluan gitu. Kalau di orang Jawa kan itu enggak pantas tahu saru gitu. Dan, apa namanya? Enggak pantas sehingga dia represi, dia tuh ah enggak ada apa. Tetapi itu nanti akan muncul dalam mimpinya karena tidak direpresi. Loh, aku kok mimpi misalnya pergi bareng dan sebagainya gitu. Padahal itu dalam dunia nyata dia sama sekali enggak ada itu. Tapi uh, ternyata perasaan itu sebetulnya sudah direpresi dan orang itu sudah tidak menyadari muncul dalam sehingga jadi direpresi atau dipindah ke gejala lain yang lebih bisa diterima misalnya eh, seorang yang mengalami suatu masalah kemudian dia tidak mengalami eh, apa tidak kuat merasa malu atau rasa sakit kemudian dipindahkan ke organ misalnya. atau khawatir khawatir eh, takut mengalami gangguan tertentu sehingga dia dipindahkan seakan-akan dia mengalami sakit tertentu misalnya jadi dia, saya dok saya sakit jantung lho memang kenapa, pokoknya saya sakit jantung saya minta, di minta diperiksa apa namanya EKG, minta diperiksa ini, ini ya sudah diperiksa, ternyata normal semua pada saat itu dia sudah oh iya, oh normal semua, ya sudah pulang tapi sampai di rumah nanti karena keyakinannya ini jangan-jangan dokternya keliru ya jangan-jangan labnya salah ya pindah dokter lagi, sehingga ada sindroma shopping dokter shopping gitu ya belanja dokter pindah-pindah karena ah ini dokternya nggak bisa pindah ke sana nggak padahal sebetulnya memang nggak ada gangguannya tapi dia uh, karena kekhawatirannya justru memunculkan gejala itu jadi sebetulnya banyak sekali gangguan itu yang uh, kembali lagi bahwa itu satu mekanisme yang sebetulnya untuk uh, apa namanya cerita jiwa sebetulnya jadi kita uh, tidak ditertawakan, tidak untuk dimarahi, tidak untuk dinasihati, salah satu aspek dari psikoterapi itu tidak boleh menasihati Pak Bin. dan uh, ada satu lagi kalau dokter yang melakukan psikoterapi, ya kecuali psikoterapi supportif itu justru ngomongnya lebih sedikit dari pasiennya, kalau dokternya masih banyak ngomong itu menasihati, melarang, ini ini, ini memarahi, menghakimi ya itu itu belum melakukan psikoterapi itu, jadi terutama mendengarkan, mendengarkan, dengarkan hanya gitu, sampai nanti suatu saat itu tadi kalau menurut teorinya psikoanalisis yang sering disampaikan dokter limas itu sampai ankhansius pasien dan ankhansius ini ketemu dan itu nanti bisa memberi keuntungan dan terapi. <laughs> itu yang pengen saya sampaikan pada yang pertama teman-teman yang uh, viewer yang mungkin bukan dokter, tidak adalah uh, latar belakang pendidikan kedokteran atau psikologi mungkin satu hal yang baru ya, yang itu yang selama ini kan, oh ini anak nakal ini anak ini, itu bukan nakal tapi dia ada gangguan dan itu perlu dipahami jadi psikiater itu dalam psikoterapi juga bisa untuk memahami Bahkan uh, Prof. Bati Arlobis itu uh, membuat satu buku dengan judul uh, Understanding is Healing Jadi pemahaman itu menyembuhkan Jadi kita dengan memahami sebetulnya itu Kita dulu memahami kemudian berusaha untuk pasiennya itu juga nanti akan memahami Gangguannya apa sehingga dia menjadi nyu nyuci tangan terus-menerus itu karena apa dan juga itu Pak Gun yang perlu saya sampaikan dari <laughs> uh, Terima kasih sekali Bu. <laughs> saya, saya, mohon maaf saya soal kedokteran jiwa itu. Saya sudah lama sekali tidak di klinis. Jadi kalau di Depkes itu kan kesehatan jiwa. Jadi saya pikiran. padahal dulu pernah ditegur itu sama Bu Tantri itu. Saya lupa. Itu. Kenapa? Iya <laughs> soal, soal kesehatan jiwa soal kedokteran jiwa itu loh Bu. Ya, oh, ya. Ya, ya, ya karena saya kelapaan di Depkes itu dulu kan, ya, karena kesehatan ya. masyarakat. <tuh> Terima kasih sekali Bu Tantri, saya kira menurut saya sih, Bu Tantri perlu ada satu seri Bu, tentang pakai video ya gitu aja dulu yang murah, mudah itu. siap muncul 30 menit gitu, pengupas satu kasus gitu, mungkin mungkin bisa menarik itu Bu. dan seminggu sekali atau sebulan berapa kali gitu mungkin untuk apa mengedukasi masyarakat itu bu untuk kerja rutinnya itu lho iya. ya sesuai dengan sesuai dengan ini saya itu pingin yang melakukan gigi baru seneng tanaman-tanaman gitu baru, baru seneng jahit-jahit gitu Jadi untuk rutin seperti itu itu makanya saya kagum untuk uh, seperti Pak dan teman-teman yang lain yang bisa rutin mengerjakan sesuatu terus menerus gitu loh tapi mudah mudahan nanti yeah. banyak waktunya sebetulnya nganggur. Terima kasih sekali Bu Dr. Tantri sudah berkenal ngobrol dengan saya. Saya kira isinya menarik dan bermanfaat dan perlu sekali disebarluaskan. Tapi ya memang viewer saya masih terbatas ya moga-moga dengan apa karena kontennya yang menarik moga-moga viewernya juga bertambah. Sekali lagi terima kasih Bu Tantri. Yeah sama-sama <laughs> oke okay, saya apa hentikan recordingnya ya yeah. ya terima kasih ya yeah.